Oke, ya. Di u, pastinya. Ya, ada kali 8 yang Banyak <tuh> <tuh> saya. Mantap jiwa. Mantap jiwa kali ini kita bawa modal 50 ya guys ya langsung saja kita bet 6000 no centang 10-spin no centang langsung 10-spin oke okay. apakah mau dikasih skater atau petir di luar skater kita lihat sama-sama. Ayo us, kasih yang manis-manis seperti cintaku padanya. <laughs> eh itu janji manis. Oke santuy calon skater skater, dua lagi skater, satu lagi pojok kiri. Oh, Oke, okay. trial dua ternyata sekitarnya manis pak di 6000 ribu sekitarnya. Siapa ada isi dan jadinya isi uh, 400 ke atas. Oke. Okay. Masih ada yang pecah dan connect, tebarnya kali lima, jadi lagi kali dua sama sekali nggak Oke, kali dua, kali tiga, terus seperti itu aja nggak apa-apa. <giru> Emang nih, kalau eh, suka gini nih, kalau sepeda gratis biasanya bungsu juga kayak gini. oke okay, kali lima aku boleh, ketir lagi kali dua oke okay. kelas kaca dong wah kurang dua kelas kacanya malah kuningnya kurang satu enggak mau diturun putranya jelek nih di dalam setting di dalam free settingnya jelek dapat 290-300an hmm, lah ya lumayan oke kita lanjut habis nu no centang 10 Spin kita pindah centangnya di Turgu 10 Spin juga ya oke, siap pakai pula 10 sepuluh siapa tahu ada yang nyangkut petir merahnya <laughs> Oke okay, skater lagi dong ya enggak mau orang satu di okay, petir kalau enggak mau skater Tiga terus enggak apa-apa. bertanda mau skater <laughs> Oke okay. Kita pindah lagi centangnya di centang kanan saja ya bos ya. Nah jangan lupa untuk dibantu subscribe nya channel Aspira Slot Gacor ini dan jangan lupa dibantu like, komen dan share nya bosku. Share share yang sebanyak mungkin. Ya tambah rame biar tambah semangat juga bikin kontennya dengan modal receh pastinya di bawah 50 ya lihat tuh kontenku semuanya di bawah 50 guys Oke pindah di tur turbulan dia ya, siap. ini namanya Cuma ada tanda-tanda ini tanda-tanda check -out. <tik> masih di sepuluh spin semuanya, guys okay, ya belum dirubah mana ini yang komen-komen polanya enggak ada yang berhasil ini saya coba rungkat terus, <laughs> rungkat terus, cok cok parah nih kalian yang komen pola di bawah kolom komentar di kolom komentar parahnya <tuh> belum ada yang cipis saat ini ya guys ya ayo dong petir udah nipis tunca dunia tinggal 69 posisi nah guys guys oke langsung saya 100 opin ya di turbo pastinya dia ada kali 8 yang konek nih hmm, banyak cowok pecahnya mantap jiwa si 42 ditambah lagi botirnya kali 10 jadi 18 dan tambahin 50 wih mantap nih Nice, nice, langsung come back begin. Apakah langsung cabut? <laughs> Oke okay lah, saya uh, ngepasin durasinya saja delapan menit ya guys okay, ya. Kalau sudah 8 menit kita stop saja. <laughs> Comeback is real bosku. 6 menit ini, nanti kalau 8 menit kita stop langsung cabut ya oke, pokoknya jangan sampai di bawah 500 Cantik. oke ada kali 8 lagi Ayo nah, lah skaternya lagi us. Masih satu kali ini Dapat skater Belum dapat lagi nih Tadi hasilnya 200 Enggak nyampe 400 Malah dipetir di luar Enak ya, tadi Wah gacor bosku di dalam hari sepinnya sudah turun lagi saldonya ini sih enggak mau naik lagi ya siap oh masih ada oke okelah okay saya akhiri uh, jumpa kali Ini sehat selalu, yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Sehat selalu, pokoknya ya, guys. Ya, dadah.